Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Di Lovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel kesayangan Diva TV. Bang akan memberikan informasi untuk kalian semua, tentunya seputar idola kesayangan, dunia Lesti, dan Kakak Rizky Pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi akurat dan tentunya informasi bahagia seputar inolah kesayangan kita Untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, para ya kita belum bisa move on dengan postingan kakak Rizky Bilar Yang membuat kita semakin bahagia, para sahabat, ya apalagi kakak Bilar membutuhkan sebuah kalimat caption yang sangat panjang Yang tentunya penuh cerita dari seorang Dedek DLSD mudah-mudahan BBL menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi banyak orang. Amin ya robbal alamin. Di postingan ini tentu banjir doa dari para sahabat persahabat ya, yang mana tentunya dari sahabat Lida juga banyak sekali alumni Lida. Tentunya memberikan selamat dan doa kepada BDLSD dan BBL serta kakak Rizky Bilat. Kita perhatikan bersahabat ya, ada Lidarara yang mengucapkan tentunya selamat untuk BBL yang sudah lahir. Perhatikan di kalimat komentar yang diberikan. Alhamdulillah ya Allah, selamat kakakku, jadi anak yang pintar dan sehat. Amin masya allah banget ya. Ada juga tentunya komentar dari Hari Putra Lida. Selamat Bang Bilar jadi hot papa. Amin, masya allah banget ya. Ada juga komentar yang diberikan dari Kak Audi Marisa. Congrats Bilar dan Leslie Kejora Sehat-sehat Ibu dan babynya speedy recovery ya dek juga lah, 31 minggu dan alhamdulillah sehat, semangat jadi bapak dan ibu. Amin. Dan tentunya bang Haris Priza juga berkomentar Ah ponakan aku udah lahir katanya tuh Masya Allah banyak ya bahagia banget Orang-orang terdekat bersabat aja ketika PBL lahir Tentu ada juga komentar dari Ruben Onsu yang ikut memberikan selamat tersebut oh ya di situ mengatakan Selamatnya nih Alex Rizki Rizky bilang En Lesti Gejora love love love love love, masya Allah, Ruben <laughs> koruben, Ruben maksudnya, masya Allah, mudah-mudahan saja doa-doa baiknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala dan mudah-mudahan Lesti cepat pulih, cepat membaik, dan cepat sehat, BBL-nya juga bisa kuat. Amin, masya Allah banyak ya semakin bahagia karena banyak sekali doa dari orang-orang baik, dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar. Ucapan selamat dan doa juga bersama diberikan dari Indosiar. Indosiar memposting kembali foto yang diunggah oleh kakak Bilar dan ada sebuah ucapan rasa syukur juga tentu dari akun Indosiar. Alhamdulillah, telah lahir buah hati dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Selamat dan bahagia selalu kepada Leslar yang kini telah menjadi orang tua untuk BBL. Sehat-sehat terus, Lesti Kejora, BBL, dan Rizky Bilar. Alhamdulillah, masya Allah, banyak persahabat ya tentu bukan hanya Indosiar yang memberikan selamat, ANTV juga ikut turut berbahagia. Perhatikan di akun Instagram ANTV mengunggah sebuah postingan foto dari Lesley dan kakak Bilar. Dan kalimat, selamat atas kelahiran baby L, anak pertama dari Rizky Bilar dan Lesley Gejora. Perhatikan juga di kalimat Gerson yang dituliskan, lovers dan love Lovers, minim bahagia banget nih, punya kemenangan online baru. selamat Selamatnya buat Papa B dan Bunda L. Atas kelahiran baby L, semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi kebanggaan. Amin Yuk beri doa dan dukungan kalian di kolom komentar ya Let's go first Wih, persahabat ya bahagia banget ya Alhamdulillah Indah dan ATP. Ini memberikan ucapan selamat kepada Leslar Tentu persahabatnya ucapan selanjutnya diberikan langsung dari Oma dari BBL Perhatikan, yakni ibu harus jadi Ahmad Turut mendoakan bersahabat ya di sini Di akun Instagram pribadi Ibu Harsiwi Mengunggah kembali postingan dari kakak Rizky Bilar Dan tentu ada sebuah kalimat yang luar biasa Dituliskan oleh Ibu Harsiwi selaku oma dari Baby L Selamat untuk anak-anakku Tersayang kakak Rizky Bilar dan dedek olasti bijura Atas kelahiran buah hati kalian kemarin 26 bulan 12 2021 Mama doakan tulus dari hati Semoga buah hati kalian menjadi anak yang soleh Menjadi kebanggaan orang tua Dan membawa kebahagiaan bagi semua orang yang dekat dengannya Sekali lagi selamat menjadi orang tua muda untuk kakak dan dedek Selalu ajarkan anak kalian untuk berbudi pekerti, rendah hati, sopan santun Dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama Mama sayang kalian bertiga Love, love, love, love, love. Masya Allah banget ya Love-nya aja diberikan sampai 5 kali Ibu bukan tiga kali lagi Tapi lima kali Masya Allah begitu sayangnya Ibu harusnya di Ahmad Terhadap sahabat Dan tentu Di sini persahabatnya kita mendapatkan info bahwa kakak Rizky Bilar dan Rizky Jura sangat berbahagia sekali persahabat Ya Alhamdulillah Tentunya anak yang dilahirkan Walaupun belum waktunya Tetapi Alhamdulillah sehat walafiat. Kita turut berbahagia banget persahabat Ya, Dan selanjutnya perhatikan juga Ada sebuah unggahan Tentunya kakak Bilar kembali mengunggah sebuah pertanyaan video di IG pribadinya Ada-ada aja kelakuan yang membuat kita ketawa persahabat Ya kakak Bilar ini lagi merosting baju baby L, ya tentunya kakak bilar menyatakan bajunya nggak muat cepet gede katanya Persahabat, ya masya Allah dan sebuah kalimat di situ dalam hatinya pasti hihihi bapak ini masih kecil gua udah diroasting awas gua gede ya katanya tuh masya Allah tentunya bapak bilar ada-ada aja kelakuan yang tentu membuat kita ketahui bahagia yang masih kecil Sepertinya bajunya kegedean persahabatnya Masya Allah Mudah-mudahan idola kita selalu diberikan perlindungan Dari orang-orang yang tidak baik Dan berikutnya perhatikan juga Ada sebuah postingan persahabatan Ini sih kabar bahagia banget Alhamdulillah Untuk BBL persahabat ya Ini trending di Twitter Wow BBL langsung trending dong Masya Allah banget ya BBL membawa berkah Masya Allah luar biasa mudah-mudahan menjadi anak yang kuat, anak yang hebat dan anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya terutama persahabat. Ya, Amin. Dan kita lihat juga ke ugan selanjutnya. Ada sebuah unggahan yang konten diposting oleh akun tentang Leslor underscore di sini memposting sebuah kalimat komentar gua kira trending BBL itu EXO L yang baru gabung Anjir ternyata anaknya bilar sama Lesti Wow, <gifat> ini sedikit cute banyak persahabat ya. Inggak. tentunya banjir juga komentar di situ mengatakan karena EXO juga ada sebutan BBL buat fans baru katanya tuh. Haha. Nah ya kan makanya aku mikir pas trending BBL itu kepikirannya langsung baby EXO L ternyata persahabat ya nama anaknya lesti ama pilar katanya tuh masyaallah banget alhamdulillah bisa trending persahabat ya ini sih luar biasa banget berkat kekompakan keseluruhan kita yang tak henti-hentinya mensupport mendukung hingga mendoakan yang terbaik untuk dedek lesti dan kakak rizky pilar kabar selanjutnya juga perhatikan persahabat sebuah unggahan spesial yang diunggah oleh pengusaha perlezat Taiwan ini memposting sebuah kalimat yang tentunya dipongsi juga oleh dokter Nana Ogil di mengatakan alhamdulillah bunda lesti kejora dan BBL sehat walafiat tanpa kurang satu apapun persahabat alhamdulillah meski lahir sungkan dan prematur semua berkat doa dari orang-orang tersayang selamat berbahagia buat papa Rizky Pilar dan bunda lesti kejora beserta keluarga besar insyaallah bunda lesti kejora segera pulih dan BBL menjadi anak yang sehat cerdas dan menjadi kebanggaan keluarga amin ya robbal alamin masya Allah. Tentunya ini sih doa yang sangat tulus diberikan oleh dokter Nana Selaku persahabatnya dokter yang membantu persalinan di alasi ke Jura. Alhamdulillah doa dukungan support semakin banyak dari orang-orang yang sangat baik dan tulus Berikutnya juga perhatikan persahabat jadungan spesial dari kakak Rizky Bilar Kakak Bilar ini mengasih pertanyaan persahabat ya tebak gender anak gua katanya tuh tebak nih, cowok apa cewek nih <laughs> Tentunya, Bang Mimin nebaknya pasti cowok yang tersahabat, ya. Tentu, anak yang lahir. Dari dalam sekecil orang BBL itu adalah cowok Gak tau menurut kalian apa nih persahabat ya coba tebak aja Yang penting tentunya kita doakan mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia untuk Leslar dan BBL Amin Kita masih menunggu kabar baik dan kejutan bahagia selanjutnya jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pandangan channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya Ini adalah informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh